Gidruna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam kondisi baik-baik aja ya gimana semalam boboknya? mudah-mudahan kalian bisa istirahat dengan nyak ya nah pada pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita bersatu teduh bareng nih oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali pagi hari ini dengan bersatu teduh. oh iya, Alkitabnya jangan lupa disiapin juga ya adik-adik ya nah sebelumnya kita siapkan dulu yuk bahan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai yang kelima. Nah kalau kitabnya sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan roh kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga melindungi tidur istirahat kami dari malam hari ini. Dan sebentar nanti Tuhan, kami juga akan uh, mengawali hari kami untuk uh, bersaat teduh, untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin kami dengan kuasa roh kudus-Mu,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 ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah adik-adik, judul renungan pada pagi hari ini adalah perjanjian. Sobat runa, pernah gak sih kalian membuat janji baik itu pada orang tua atau teman-teman? Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak atau lebih. Untuk menaati isi dari persetujuan tersebut Contohnya nih Jika kita mengucapkan janji kepada orang tua bahwa Mulai hari ini aku akan belajar lebih tekun Untuk mendapatkan prestasi di sekolah Apakah kita menaati janji itu? Atau misalkan kita mengucapkan janji kepada teman Untuk datang tepat waktu Nah apakah kita sungguh-sungguh menepati janji itu? tanyanya yang lebih penting adalah mengapa janji itu penting untuk kita penuhi? Sobat Rona, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kebajikan Tuhan. Kebajikan berarti suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Apa sih kebaikan Tuhan dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 5? Yakni Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan di Mesir. Pembuangan dapat kita artikan sebagai penjajahan, yaitu keadaan saat Israel harus tunduk di bawah kekuasaan bangsa lain. Mengapa ya Tuhan membebaskan Israel? Jawabannya sederhana kok, yaitu janji. Karena Tuhan mengikat perjanjian dengan nenek moyang Israel. Dan perjanjian itu tetap berlaku untuk semua keturunan orang Israel. Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu mengingat akan perjanjiannya. Sahabat, runah mengapa janji itu penting untuk kita penuhi? Jawabannya karena kita hidup dari janji yang Tuhan pelihara. Kita mungkin memang bukan keturunan dari orang Israel, namun Tuhan mengikat perjanjian dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Perjanjian Tuhan tidak lagi terbatas pada orang Israel saja, tetapi pada semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita perlu untuk menepati janji yang diucapkan kepada semua orang. Jika tidak, kita tentu mengecewakan mereka, terutama jika berjanji kepada Tuhan, maka itu wajib hukumnya untuk kita tepati. Apa? Karena Tuhan selalu setia menepati janjinya Baik adik-adik mari kita tutup renungan hari ini Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman yang boleh senantiasa mengingatkan kami Betapa Engkau setia ya Tuhan kepada kami Karena Engkau telah mengikat janjimu pada kami ya Tuhan Mampukan kami Tuhan untuk kami juga bisa belajar menepati janji kami dan terlebih lagi Tuhan bentuk kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang setiap padamu ya Tuhan ya Tuhan sebentar nanti kami akan menjalankan aktivitas kami kami mohon tuntunanmu Tuhan untuk kami boleh menjalani hari kami ke depan seturut dengan kehendak-Mu. terima kasih ya Tuhan nyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan hanya dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapak terpujilah engkau kekal selama lamanya amin baik adik-adik Selamat beraktivitas ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, pakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak dan mengurangi mobilitas ya. Baik adik-adik, jaga kesehatan kalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.